Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bertemu kembali di channel Tina Pintar. Aku akan ajak kepada teman-teman semua mari kita berselawat kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Mudah-mudahan kita semua bisa dapat syafaatnya. Amin. mari kita membaca semoga dilakinya biar kita tambah cinta kepada Nabi Muhammad Semakin kita banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW maka akan semakin banyak rahmat Allah yang diturunkan kepada kita. Untuk itu mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. so I'll be here.